Oke okay guys, jadi di sini saya akan coba membuka atau tes potret kamera biasa dan kamera jcm. Oke, okay, langsung saja kita buka. <tuh> gelap ya guys Gelap sekali Nah, Kita coba langsung ke, ke Masuk ke mode Astro hmm. Ini boleh 32 16, 8. ini boleh dipakai ya guys ini on ini tiga Oke jadi ini sudah hidup fotografi objek astronomi aktif ya guys Misalkan kita ada. rekam pas di mode astrofotografi, rekamannya langsung di silent, langsung keluar sendiri. Jadi, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini mode astrofotografi, jadi mode malamnya ini cerah sekali ya, tanpa dieditnya, guys. 8,6 enam MB ya, Xiaomi Redmi 4 A pembuatnya ya, nah, dan kita akan cek yang awalnya tadi. Ini ini kameranya yang biasa ya, dan kita lihat kualitas gampangnya. <tuh> yang lebih gede sih guys 9,0 MB cuman ini nggak terang karena ini kan pakai kameranya biasa kalau ini yang mode astro fotografi lebih bagus yang mana silahkan komentar di bawah ya guys beruan <tuh> download guys Google kamera bagi kamu pecinta Gcam bagi kamu pecinta foto-foto ya dan juga buat video-video juga bisa kalau misalkan video-video kalau di malam hari nah agak gelap ya harus betul-betul ada cahaya baru Kalau oh, misalkan video karena videonya itu Re eh, resolusi ada yang full HD dan ada yang 4K frame per detiknya itu ada yang 30 eh 24 30 dan 60 mbps Dan lainnya ini ada yang time, time lapse, terus slow motion, photosphere dan panorama. Nah, yang keempat ini saya nggak suka pakai mau slow motion ke timelapse. Eh, timelapse, foto sphere, panorama, saya nggak suka pakai itu guys. Yang saya biasa pakai itu adalah kamera ini. Dan ini dua ini dong. Kalau malam hari saya pakai yang ini. Misalkan jarak jauh tinggal geser ke sini. Ini ada auto, ada infinity. Ini infinity ini ada doa, jaraknya dua meter, ada selfie juga ada. Dan paling bawah dalam makro ya. Ini ada makro. Jadi benda-benda yang jauh gitu ya da uh...